Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Kembali lagi bersama saya di Universitas di Dewi Pusintang Madrasah kemas dalam MTSN 7 Hulus Sengai Selatan Berikut-ikutannya Madrasah Sanawiyah Negeri 7 Hulus Sengai Selatan Sosialisasikan Asesmen Nasional Berbasis Komputer Atau AMBK Kepada 50 orang peserta didik Secara tetap muka langsung di musyala darul ilmi MTSN 7 Hulus Sengai Selatan Pada hari Sabtu tanggal 10 September 2022 Kegiatan sosialisasi ANBK dimulai pukul 10.30 Wita yang disampaikan oleh Proktor MTSN 7 Sungai Selatan Khairunnisa SPB yang didampingi oleh wakil kepala Madrasah bidang keumasan Haji Arif Muslim SPDI, kepala laboratorium komputer resmi TSAG, dan sejumlah tenaga pendidik kepada 45 orang peserta inti dan 50 orang peserta cadangan dari peserta didik kelas 8. Proktor MTSN 7 Lusungai Selatan Kairunisa SPD menuturkan sosialisasi ini dilakukan untuk memberikan informasi tentang asesmen nasional berbasis komputer kepada para peserta ANBK dan memberi penguatan kepada peserta bahwa mereka dipilih sistem kementerian pendidikan, kebudayaan, riset, dan teknologi Republik Indonesia untuk menjadi responden dalam kegiatan ANBK. Ia melanjutkan, asesmen nasional berbasis komputer merupakan sebuah program penilaian mutu madrasah untuk memotret hasil belajar, kualitas belajar, mengajar, dan iklim madrasah. Hasil belajar dinilai dengan menggunakan instrumen asesmen kompetensi minimum dan survei karakter, sedangkan kualitas belajar mengajar dan iklim madrasah dinilai menggunakan instrumen survei lingkungan belajar. Asesmen kompetensi minimum yang selanjutnya disingkat AKM adalah pengukuran kompetensi peserta didik dalam literasi membaca dan literasi matematika. Senada dengan hal tersebut, Wakamat Bidang Kehumasan MTSN 7 Hulu Sungai Selatan Haji Arif Muslim SPDI menyampaikan geladi bersih ANBK akan dilaksanakan pada tanggal 12 sampai dengan tanggal 13 September 2022 sebanyak 3 sesi. Sedangkan untuk pelaksanaannya, ANBK utama dijadwalkan pada tanggal 19 sampai dengan tanggal 20 September 2022 mendatang. Sampai jumpa ya saya nванu, saya SPN, dari KM. Dari KM dan berasal 7 selesai-selesai Saya Yudhul Ustari SPDI, selamat tim kerja dan kumpang melaporkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.